Lautan yang luas ternyata menyimpan banyak hal unik, salah satunya hewan terbesar di dunia. Paus adalah salah satu mamalia air yang memiliki tubuh sangat besar. Paus biru diketahui mempunyai ukuran yang jauh lebih besar dari beberapa dinosaurus raksasa yang pernah ditemukan selama ini. Selain ukuran tubuhnya, hewan ini juga memiliki peran besar pada lingkungan dengan menyerap banyak karbon dioksida. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Paus biru dapat menyelam hingga satu jam dalam sekali penyelaman, melesat ke kedalaman 100 meter. Jadi, mereka membutuhkan paru-paru yang sangat efisien untuk bertahan hidup. Dua lubang sembur besar, cukup besar bagi anak kecil merangkak masuk ke dalam, memungkinkan pertukaran oksigen yang cepat dan efisien. Paus biru mengganti antara 80 dan 90 oksigen di paru-paru mereka setiap kali mereka bernapas, dibandingkan dengan hanya 10 atau 15 pada manusia. Para ilmuwan laut menemukan ikan paus berwarna oranye terang dari Ordo Ketomimi Forms, di kedalaman sekitar 2013 meter di lepas pantai Monterey Bay, California. Hewan tersebut merupakan salah satu makhluk laut dalam yang paling misterius dan sulit dipahami. Ikan paus jarang terlihat hidup di kedalaman, begitu banyak misteri mengenai ikan yang luar biasa ini. Para ahli mengetahui bahwa hewan ini memiliki siklus hidup yang unik karena dapat berubah bentuk selama hidupnya. Dalam fase hidup ikan paus ini, terdapat tiga bentuk yang sangat berbeda. Pertama, ekor pita yaitu larva tanpa sisik dengan ekor dan mulut panjang seperti pita yang hidup di dekat permukaan laut. Saat tumbuh dewasa, jika hewan itu menjadi jantan, maka sisik akan tumbuh di seluruh tubuh dengan mulut menyusut dan hidung membengkak keluar. Sementara betinanya akan mengalami perubahan bentuk tubuh mengembang, menyerupai paus balin mini dan berukuran jauh lebih besar daripada jantan, pada beberapa spesies, tubuh betina berubah menjadi warna oranye terang karena cahaya merah dan oranye tidak dapat menembus kedalaman laut. Baik jantan, ikan big nose, dan betina atau whalefish cenderung terlihat pada kedalaman antara 1.500 hingga 2.000 meter di bawah permukaan laut. Meskipun beberapa laporan mengklaim hewan itu dapat berada di kedalaman hingga 3.500 meter, perubahan bentuk tubuh aneh yang dilakukan Ketomimiforms, belum pernah terjadi sebelumnya di antara vertebrata. Ikan paus ini pertama kali dicatat pada tahun 1895, namun baru satu dari 2000 penelitian yang melacak gen mitokondria menemukan bahwa ekor pita, big nose, dan ikan paus adalah satu spesies yang sama. Masih banyak misteri yang tidak diketahui para ahli tentang kebiasaan ikan tersebut dan banyak hewan laut dalam lainnya yang sulit dipahami. Pada tahun 1900-an, terjadi perburuan paus biru besar-besaran. Catatan menunjukkan sekitar 380 ribu paus biru ditangkap. Perburuan paus biru tersebut bertujuan untuk mengambil minyak ikan yang berasal dari lemak mamalia raksasa tersebut. Minyak ikan paus biru banyak digunakan dalam lampu minyak dan untuk membuat sabun serta margarin. Akibat perburuan yang sangat besar tersebut, diperkirakan populasi paus biru mengalami penurunan sekitar 70%